Jumpa lagi bersama saya Doni, dan di video sebelumnya kita sudah keliling-keliling kota Maumere. Dan spesial kota Maumere kali ini, kita akan bahas lebih spesifik lagi tentang pertokoan kota Maumere, di mana pertokoan ini merupakan jantung kota, ya, pusatnya perbelanjaan yang ada di kota Maumere. Yang pastinya, uh, pertokoannya juga sudah ada yang lama dan juga ada yang baru, ya tentunya. Oke, seperti apa pertokoan kota Maumere? Ikuti terus. Video sebelumnya kita sudah keliling-keliling kota Maumere secara virtual, dan di video kali ini masih dalam rangka keliling kota Maumere. Kali ini kita akan lebih spesifik membahas tentang pertokoan kota Maumere. Ayo, siapa di sini yang kalau belanja suka lama? Ya, sudah pasti kalau sudah lewat pertokoan, auto lama karena semuanya ada di sini. Ada dua lokasi yang bisa dibilang sebagai pertokoan di tengah kota, yakni pertokoan di kawasan Monumen Tsunami dan kawasan pertokoan di Perumnas menuju Jalan El Tari Maumere. Yang pertama kita mulai dari kawasan pertokohan Maumere, mulai dari depan Polresika sampai ke pertokohan bawah Tugu Ikan Tuna. Sepanjang perjalanan ini, di samping kiri kanan terdapat banyak toko. Pertokohan di sini sangat bervariasi, mulai dari perlengkapan motor, ada bengkel, ada konter HP, Keperluan kios dan yang sudah pasti, toko yang menyediakan pakaian dan kebutuhan sehari-hari. Jika ya, kita terus ke bawah menuju ke arah Monumen Tsunami dan Tugu Ikan Tuna, di sini terdapat dua jalur. Sebelah kiri menuju ke jembatan ke arah Taman Doa Krisus Raja Maomere, sedangkan ke arah kanan terdapat pertokoan Di sini terdapat toko-toko yang menyediakan bahan bangunan sampai perlengkapan mancing. Jika kita lurus terus ke arah bawah. Tugu ikan tuna di sini juga terdapat pertokoan yang padat. Jika di Jakarta, macetnya setiap waktu. Nah, di sini juga ada macetnya, namun macet ringan di pagi hari dan yang padat merayap itu di sore hari. Kadang, kalau saya sering ambil jalan pintas, malas juga kalau kena macet. Pertokohan bawah dari toko Nita juga pada toko-tokonya. Sepanjang perjalanan dari sini, terdapat toko-toko yang menyediakan perlengkapan sehari-hari seperti kebutuhan kios, konter HP, dan toko yang menyediakan perlengkapan rumah tangga. sedangkan jika kita lurus terus akan menuju ke Beru. Mungkin di Beru akan kita bahas di edisi selanjutnya karena banyak hal yang bisa kita bahas di sini. Kita lanjutkan ke arah pertokoan atas. Di sini juga terdapat pertokoan yang padat, namun didominasi oleh toko-toko yang menjual material-material bangunan dan terdapat toko yang menjual kebutuhan pertanian. Ada juga toko-lio yang menyediakan perlengkapan kios dan kebutuhan harian dan ada juga toko yang menyediakan kebutuhan sekolah seperti buku dan juga fotokopi pertokoan di lokasi kedua, di kawasan pertokoan di daerah Prumnas, di kiri kanan jalan terdapat banyak variasi toko-toko yang berjejer. Ada yang menjual barang-barang elektronik, bahan bangunan, perlengkapan sekolah, kesehatan, dan kios-kios kecil yang menjual kebutuhan harian. Nah itu tadi uh, Pertopokan Kota Momere, bagaimana? Anda tertarik bukan? Nah kalau misalnya Anda ke Kota Momere, jangan lupa ya untuk mampir ke Pertopokan Kota Momere. Di sini semuanya ada ya teman-teman. Oke sekian dulu video kali ini, jika ada yang masih kekurangan silahkan tulis di kolom komentar di bawah tentang seputar Kota Momere. Atau mungkin ada usul ide atau mungkin Anda penasaran tentang sesuatu di Kota Momere, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadi mari ke NTT!